Oke, sendirian aja. Meskin motor baru nih. Is. Kanji gue nih. Boleh pinjem ga nih? Boleh. Janji lo ya? Yo, iya. Besok mau jalan nih. Ya. Oke, oke. Janji bener ya? Oke, siap. Bener janji. Siap, siap, siap. Oke. Besok ya. Iya. Oke. Thank you. Makasih. Biasa. Jangan lupa ya. Oke deh. Ini to sih Dedi. Kok di sini lagi? Jadi, hey, biarin aja. Iya. Gua nungguin si Dedi hmm? motor si rumah gua itu aduh. Emang belum tau. Lu lama masih Dedi di waktu itu. Kali kali 3 hari lalu serius loh? serius nggak lupa makanya anak-anakku pada enggak ada di sini yang pada kagak di sana belum ikut